Mau jalan kaki dari mana ya? Dari depan rumah saya ke Jalan Raya dah. Kalau nggak naik, tapi kayaknya naik sini Turun cuma kereta kan doang. Harusnya naik sih. Harusnya naik sih. Malah rungkad. Aduh, aduh. Hala, hala. ketarik semua. Hala. Yaudah, kita alih di turun aja kayaknya enggak dikasih kesempatan buat menang di naik, malah naik lah. Ilaha ilallah coba dulu kamu leon, leon. Kasihlah turun dulu itu. Nah, nah, nah malah naik. Nah, cobalah kasih turun dulu, kasih turun dulu. kacau sini guys ya, benar kacau ini. udah berhubung ini ikotannya udah di angka satu jam kita bermain aplikasi ini ternyata dikasih kerungkadan dan kemenangan sedikit kayaknya sih harusnya menang sih. kalau kalah terus wah bangkrut ini akun demonya <tuh> tapi kayaknya nggak bakal bangkrut sih. Kayaknya ada penampakan penampakan menang lagi guys, oke okay, nice kita menang lagi, oke okay, kita bolak balik di modal terus ya guys ya, kita pakai jurus al in di naik apa turun nih teman-teman, kayaknya naik sih, kita yakin pada pola naik lagi ya kita yakin di pola naik lagi sampai ada ah, notifikasi anda telah mencapai batas siap ini nggak mungkin kalau mau turun lagi kayaknya naik nih kayaknya naik sih nggak naik nggak lucu sih Wah mantap guys, mantap ikan hiu makan kura-kura, Rontok giginya guys, mantap, dikasih los nggak nih, dikasih los nggak nih wanjah, dikasih los kita teman-teman, dikasih los kita teman-teman, oke, sekian terima kasih Leon emang bener-bener mantap dikasih los kita guys los dikit yang penting nggak los banyak ya udah kita akhiri dulu rekutan ini kita kalah guys ya